Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 100 Matematika Volume 2 kelas 4. Baik, kita akan jawab saja langsung. Nah, yang pertama, perhatikan balok di sebelah kanan berikut. Nah, di sini ada balok AB CD EFGH Oke. Pertanyaan pertamanya di sini adalah rusuk-rusuk manakah yang tegak lurus? dengan rusuk AE. Berarti mana yang sama dengan AE? Berarti untuk soal nomor satu jawabannya adalah di sini kan AE nih, yang ini AE. AE tegak lurus dengan BF. KBF. Ini BF ya. Kemudian juga ia tegak lurus dengan CG. CG. Kemudian tegak lurus dengan DH soal nomor satu. kemudian soal nomor 2 kita akan jawab rusuk-rusuk manakah yang sejajar dengan rusuk AE Oke, yang sejajar dengan AE berarti yang sejajar itu dengan BF dengan DH BF dengan DH berikutnya soal yang ketiga Sisi manakah yang sejajar dengan A, Oke, okay. A, B, C, D. Berarti sejajar dengan EFGH. F, G, H. E, F, G, H. Soal nomor 4. Rusuk-rusuk manakah yang tegak lurus dengan sisi A, Oke, okay. rusuk yang mana ya? AFB ini? A, F, A, E, F, B. Oke, berarti yang D, H, C, G. Yaitu D, H, C, G. Oke. Ini G ya. Oke, itu untuk jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 4. Baik, berikutnya. Di sini, ayo menggambar jaring-jaring dari balok dan kubus berikut. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jaring-jaring uh, balok dan kubus. Oke, saya akan gunakan alat yang ini. Karena di sini kita akan membuat kubus ya, maka untuk uh, panjang setiap rusuknya itu sama. Oke, kita cari 4 cm ya. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian sebentar dulu kita akan kasih warna biar lebih menarik ya dan kita kasih garis biar lebih bagus juga. Oke. Okay. Garisnya kita kasih warna merah biar lebih mantap. Ini kita copy paste. Ini adalah Baik, di sini ada enam ya. Ada enam. Sisi yang harus dibuat untuk menjadi jaring-jaringnya ada 6 sisi. Oke, oke, di sini sudah berapa sisi nih? Sudah ada 4, tinggal 2 lagi ya, tinggal 2 sisi lagi yang kita buat. Oke, kita taruh di sini tidak apa-apa. Dan satunya lagi di atas ini. Ini adalah sisi dari kubus. Oke, cara buatnya seperti ini ya. Ini geser aja ya, biar lebih mantap. Nah, kalau kita perbesar, maka jadinya seperti ini. Ini adalah sisi dari kubus atau jaring-jaringnya. Berikutnya, Balok dengan panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 2 cm. Baik, kita akan membuat uh, balok ya. Jaring-jaring dari balok. Oke, Tingginya 2 cm. Oke. Ini kita, nanti kita ganti warnanya. Oke. Ini kita jadikan sebagai yang di sampingnya yang menjadi 2 cm. Ya, ini jam 4 cm, 4 cm. Ini 4 cm itu harus ada 2. Kita kasih warna nanti untuk setiapnya ya. Untuk setiap jaring-jaringnya nanti ya. Oke. Okay. Nah. Baik. Oke, okay, kita kasih warna. Ini warna merah. Sorry, sorry. Ini untuk lainnya kita semua pakai warna merah ya untuk ini. Kemudian yang ini untuk warna yang yang ini kita kasih warna kuning aja. Kemudian ini warna hijau. Oke ini juga warna hijau karena warna hijau itu sama tingginya. Oke, oke kita taruh di sini untuk jaring-jaringnya tap. Yang berikutnya kita taruh lagi di sini di atas ini selanjutnya kita buat di sini aja pas op nah up, nah oke jaring-jaringnya menjadi seperti ini nah berikutnya perhatikan jaring-jaring kubus di sebelah kanan yang masing-masing sisi bagian sampingnya bertuliskan mat ayo tuliskan huruf m th pada jaring-jaring ya sehingga sisinya juga membentuk mat oke sisinya juga membentuk emas dari sini di sini adalah m boleh sini m a berarti sini m nya ya, m Oke, kita caranya kita sorry sorry, sebentar, sebentar kita hapus dulu. Oke, yang ini M, di sini T, di sini H. Oke, biar sorry ya, seharusnya kita ikutin caranya yang di sana. Oke, sebentar, mohon maaf oke okay, di sini t di sini h di sini m di sini oke okay, di sini t h m di sini m Oke, okay. kita lanjut. Oke, okay, nanti kita lanjutkan ke halaman 101. Semoga bermanfaat, ya.